Aja. Ya, oh ini dia lagi masak nasi goreng. Ini kokinya langsung dari apa ini? Afghanistan. Afghanistan. Assalamualaikum, Syekh. Ah, lagi masak apa antum, Syekh? Nah, kalau <tuh>. boleh tahu ini masakan apa ini? Ini masakan asli Timur Tengah yang kita Nusantara kan Masya Allah nasi berani namanya wow. ini mau untuk apa nih saya ini mau ngasih motivasi so... sama pemerintah ya, ngasih motivasi sama pemerintah sama BPD oh. cabang Arab Saudi jatuh pak jatuh pak jatuh pak, oh. jatuh, pak. ini iya Batu, batu, batunya mbak. pula batunya sepetak kecil gini. kirain ini untuk pesantren saya karena yang masa ini lain-lain tengok ustad ustad ini Ustar, ustad ustad apa kurang job jumat ini nggak ada job <laughs> jadi kami Mereka, Mereka, mana? Mana? itu oh, itu pak iya. ini masa ala barunya saya kualinya dipegang ya saya oh itu, oh, iya. Iya. Oh, si, oh timur tengah sih uh. Keren keren nah, keren keren. Enggak apa-apa, enggak apa-apa dia ketinggian ada. Iya, asal jangan kecanduan ya. Iya, yeah, ya ketinggiannya nanti kita kontrol. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, nah, masyaallah. penting allah. kita masak sendiri itu, bukan makan sendiri. Yeah. Iya. Tapi itu, bertiga ini enggak sendiri masaknya. Ini untuk korban banjir. Itu pola biar enak pakai-pakai tumpuk-tumpuk gitu. Ya yeah, inilah khasnya dari Afghanistan. Oh, Asya allah nah, Ini namanya kayu-kayu manis ini. Oh. Yeah. Ini teknik masa apa nih ala ala apa ini save apa namanya ala ala Timur Tengah ya? Itu, itu, Pak, nanti enggak, kayak tadi, Pak. <tuk> enggak enggak enggak. enggak. Lumpel, nanti, ya, mana, sih. Oh ini Timur Tengah bagian selatan. Oh jadi dia pola toko-toko nama ya? Harus gini nih, oh nah ini, berarti nah ini nasib berani toko-toko lain ya? Nasi berani toko-toko oke. Terima kasih, Se. Sarase. Iya, terima kasih, Se. Wah, berikutnya ini ada wah, ini. Assalamualaikum Se. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wawmatullahi ini lain pula ini. Apa ini namanya? Ini namanya endok. Bukan. eh fred. Pizza, pizza. Fred egg. Break eh <laughs> Oh, break eh Break eh eh Mau kayak makanan hasil tani itu ya? Ya ya ya ya. Masya oh, Allah. Ini mau kita distribusikan hmm. ke korban-korban bencana banjir. Oh. Kita oh ada korbannya banjir ini? Ada. Jahat juga banjir ini ya? ya, ya, ya, ya, ya. Makan korban ya? Tol. Mau pakai garam apa? Royal ini, Farid. Royal. Ini. Jadarnya enggak jelas ya, mana kuning mana putih ya? Enggak, enggak jelas. Yang penting tujuan kita, kita jelas. Bendera RI. Oh. Apa iki? Jadar tuh menunjukkan keragaman. Oh, bendera oh. NKRI. Oh, ngono ya mbah pesane yo. Yo. Oh. Sesajane iki. Oh. Ngopo iki masak isu-isu. Oke. Oh. <laughs> <Okay. laughs> Susun mbah Ayo ayo ayo ayo, ayo ayo ayo ayo sukses ya sukses, sukses kamu oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh